Oke okay guys. Ini detik-detik kedatangan KM Hebat 1 dari pelabuhan Calang menuju pelabuhan Sinabang, Kolok, guys. Inilah kondisi di pagi hari KMP PCA Hebat 1 Merapat di Pelabuhan Kolok Sinabang dengan kondisi cuaca sangat baik dan tenang, guys. Dengan cuaca laut sangat tenang di pagi hari ini, guys. Inilah titik-titik merapat di pelabuhan kolok sinabang guys pelayaran sangat nyaman dan kondisi pelayaran sangat baik dengan cuaca sangat mendukung inilah guys saksikan guys